Wa ya hibul taning saiki status status oh Bom mana atau oke es rokok ada dua kopi zaman debat debak. Bodoh kopi bodoh wali ini debak. Singsi seneng rokok, kita seneng ngopi, kecil-kecil kan. Nih tenang dia rasader sigum biasa. Kopi itu ya orang zaman Nabi. Kau riwayat Nabi tahu ngopi. Jadi album, orang zaman dari albumnya kalau kohwa itu kopinya, tapi kalau sudah diuji kangkang jadi alkohua albumnya. Menarikin ngopi yang Arab apa Al dunia, di situ rokok. Nah roko, foto, kopi orang sunan nabi, rokok orang sunan nabi. Bukan habibie, pada wali. Terusnya nih, wah rokok aning ruangan omahiku, aku tak ngopi nengen. Enggak nabi, toko aning di. Tanah, tanah, tanah. Pada wali <laughs> terita, ini. Hingga cerita akhirnya nabi rahu sini ngopi, ratus rahu sini rokok. <laughs> Nah, berhubung dua wali, sih, sih, rokok, sih, tok ngopi, kangkang, joroko. <laughs> Ayo, padang. Ya? Ayo, seribu, seribu, seribu, <SessIS> uh, Ayo <mati> itu salah nafir akar saus. Nafir akar saus, saurawo, saurawo, saurawo, saurawo, saurawo, saurawo, saurawo, saurawo, saurawo, saurawo, saurawo, saurawo, saurawo, saurawo, saurawo, umatku saurawo, saurawo, saurawo, saurawo, saurawo, saurawo, saurawo, saurawo, saurawo, saurawo, saurawo, saurawo, saurawo, saurawo, anteng wawiyusayi ulan gelem lan kerso kerso nopo ngetut nopo nabi jana isya umbirapura jana isya bukara walaahkiril naratahunyebala nopo nabi wong kiri atko akan ngobong mana atko itu mana sing nopo sing rupetna kuing fakir apa al kefikiran wa ashwah lan ngobong apa kefikiran uing jadi fakir itu menyengat wong Arab nak berani fakiru ashwaka fakru kaya udah bang di fakir nah ganteng ngak kaya apa fakir tuntas gak oh tuntas kan wong ayo kaya apa Momen semua neng suwawang neng tuntas kan tetep, tetep aswa kebakar ini awalnya kebakar, mana kaya kangkang nih renguang, gue pede sih terlalu oleh, hehehe hehehe, fakru wa aswa ya hehehe, hehehe, hehehe, hehehe, hehehe, hehehe, hehehe, hehehe, hehehe, hehehe, fakru wa aswa aswa hehehe, kebakar ya hehehe, aswa ini hehehe, apa? bakar terus ikut hehehe, hehehe, aswa yuswi hehehe, hehehe, bakar hehehe, hehehe, hehehe, hehehe, hehehe, Oke, coba paling ganteng saat dunia, terus kau nangon sapi, nangon buat bus tuntas kara ini. oh tuntas nih. Oke, saya live, aku tambah, tambah ya, tambah ya lah. Eh, loh, lego istilah terbakar oleh kefikiran Oh, terbakar oleh kefikiran terus terjemah di bahasa tersengit. Atau lagi mau tersengat tuh, terbakar. Mana akhirnya tua, kini nopo, tua, di sisi, tangga kecil, kakak, raya rambutnya Terus, terus, nah, bangun bahasa, loh, loh, cung-cung bapakmu, ikut macul nanti ke akik, bapakmu, kalo ngomong akik, macul ini pondok, tak enak heeh, ikut wabalulah nombok sopoh nabi al-maqdi itu ada alasan, ada orang yang di alasan misalnya ada orang yang mengajikan alasan yang ini ada orang yang mergo sakit ada orang yang dihidupkan, ada ya yang asal alasannya masuk akal walaah, yukoh, dilu ada orang yang mengaduti sopoh nabi ahdan yang suci, dimaklukan ya yang kang ora seneng sopoh nabi gak suka, mau amalah mbak orang dengan sesuatu yang orang itu tidak suka jadi jara nabi ketemu kue orang-orang yang dihidupkan, kalau nabi kalau ganteng, nabi ya, jari hidupmu ganteng Wah, sejarah atau terusnya orang harus, harus, harus, harus, harus, harus, goblok harus, harus, harus, harus, harus, harus, harus, harus, harus, harus, tapi harus, muni harus, kan, harus, kan, muni goblok, menyakitkan, harus, harus, harus, harus, harus, harus, lesu, harus, harus, ya, harus, harus, harus, harus, harus, harus, harus, harus, harus, harus, harus, harus, harus, harus, harus, harus, harus, harus, harus, harus, harus, harus, harus, harus, harus, harus, harus, harus, harus, harus, Nanti fakai bait arah ibu ya tentu kita pakai apa istad tikol pak nopo Rondo yang mana terus ukuran kita seneng seneng nafsu apa seneng sakai ikut aku nanti mudik Di jelas nabi wa yamsi maal armala Wa dawi wudhu kia tilan wawong disifat kebudakan kadang nabi kejulan demawang sing status budak. Wa layah habulan orang wedi sopo al muluka ibrobro Nabi kalau ketemu raja dia terus takut tuh Beliau ya proporsional, orang kita takut, tapi orang melecehkan ya, tidak Fahmi ya, Jangan berarti tidak takut, itu terus melecehkan, ya tidak juga Pak. Tidak takut, tapi ya tidak melecehkan. Wa yardhu bulan duga sopun nabi lillahi dumi Allah ta'ala wa yardhu lan ridho sopun nabi ridho kurano ridhani Allah. Maksudnya, Nabi itu orang paling tersinggung kalau hukum-hukumnya Allah bilang, gari ini wa yardhu lillah Tapi Nabi sangat suka jika hukum Allah dilakukan. Jadi misalnya Nabi rohkan-kankan -kan jamaah seneng banget. Bia-bia, ikut dadanya ribani Allah jamaah. Tapi misalnya Nabi ngerti wong subuh, kondok, sainak itu ya dukok. hasil juga nih, Nabi itu murni kerana hukumnya, Allah nak seneng ya kerana hukumnya. Allah yakin apa, wa yagdobu lillahi ta'ala wa yagdobu lirinda dulu kalau sahabat dulu itu prosedurnya karena dulu zaman perang sawala lagi dulu itu zaman, zaman perang tentu Nabi itu target utama ya Nabi itu target yaitu itu semua sahabat kalau siang maupun malam kalau jalan itu di depannya nabi ada di belakang nabi ada utamanya di belakang karena takut ujug-ujug dipanah orang ditumbak orang dari belakang karena sahabat selalu jalan dari belakang niat melindungi nabi khawatir gegere nabi dipanah orang terus nabi ngendikan kan dhohri wis jong gegerku barno ae rasah mbok jaga mergo aku wis pengiraan. Ini niku basa Arab apa khulu dhohri lil malaikatir ruhania jadi kira perlu mlakune ngguriku mereka sisi gurius di Jogok malah di Singapore Bayam si Khulfa Ashabi nabi berjalan di belakang sahabat berarti nabi sendiri kan di belakangnya ada nah, dulu tuh enggak, nabi di depan belakangnya ada sahabat penjaga penjaga. terus nabi minta kak, kak, aku, gurih. gak gak tuh ngaku gak popo polguri mengaku di Jogok pangeran di Singapore Bayam si Khulfa Ashabi wayaku lo lil mala ikat dulu nggak pernah seperti itu. Awal-awalnya Nabi kalau jalan di depan belakangnya para sahabat karena takut dipanah dari belakang. Faham ya? terus Nabi ngendikan wiskah, aku simpul gurih cung. mong aku di jogo malah. Ika, berarti Nabi posisinya jalan gimana? Kolva asafi ya, Kernyata Nabi paling belakang dan keamanan Nabi yang dari belakang nggak usah dikhawatirkan karena lil malah ikatir rohani karena dijaga para malaikat wajar kapulan kersonu Pak Sopo nabi al-gairo yang ngontoh kadangnya nabi niteh hontoh wal parosa kadang niteh jaran wal kadang nileh bakla bakla ugi ekonomi ini beloh-beloh kak persilangan antara kuda dan apa khimar, itu uang Arab dan apa bakla bentuknya cilik ini, yo banyak enak tumpahan ini di kolom kak duhur koyo jaran biasanya uang Arab itu tinggal ngarit, sama nak film silam umar kan ono bihol ya Yo ya raku nak jaran kan koyo kudu perjalanan jauh jaranui barat gue perjalanan jauh makanya nah, biol itu jauh terlalu jauh terlalu dek dengan lana ada wen tu kan ada <laughs> tu kan ngangke mau kam melakukan no. numpak biol ngota obat no saya <laughs> nggak ada tuh ngusur airan deh gue aneh-aneh saya gitu ya nung sumono sumono saya gitu ya kangen saya gitu gerakan numpak kuda jari sunah saya kamu suka mengangguk kuda aneh <languages> Selesai saja perang musuhnya nganggu beran kaya panah, nabi disi nganggu panah warna. Yo kabel tuh nabi nganggo panah. Ibu mana ibaratun an alatil harbi, tidak panah sebagai panah. Lain panah musuhnya tembak yo nyoro. maksudnya saya ulang lagi ya, nabi pakai khimar, pakai biwol. Ibu ibaratun anil markab, apa? Software, Pokoknya webウ'. itu tunggangan, nah, nabi nganggo panah, pokok itu alat perang, tapi nak era zaman nganggo tank, yo ya tank, era zaman nggak ya tembak, yo tembak, osok, musuh yang nganggu tembak, tetap tetep nganggu panah, musuh yang nganggu tank, tetep nganggu kuda, kuda ini watuk bisa, anu, anu, jenenge gak ngerti usul anu, anu, ngerti anu, anu, usul anu, anu, anu, anu, anu, Uang numpak inovaiku kesunatan, mau kesubhana lah di sakhoronah hadith atau kesunatan, numpak pesawat juga kesunatan, mau cow subhana lah di sakhoronah. Lainak nuruti sunah rasul, jelas Qurani wal khayla, wal tibwalah, wal hamirah di tarkabuha. Lainak nurutit takyo, numpak yuk kimar, atau bigon, paham ya? Terus cewek pangeran, kita tahu ala duhuri kalau ke enak numpak kewan mau, kita tahu ala duhuri, tumata skurun ya, emata roptiku ini tahu itu maa angli bata subhanallah di sahurlah, lanat duhiri ayati kubi, uang numpak inova kesunatan, motes fahana lagi orang, orang kesunatan kan, memang ayatnya tentang kewan sengketi kendal, tapi ya keplek moni jadi mikirnya rangono, Allah cerita khimar, lagi marka cerita faros, berarti marka, biasanya ke inova yo. Maka berarti nak numpak Innova ya kesunatan Maka subhanallah di shahfar olana Ya kalau Imam Syafi'i, lah nabi zakat fitrah, itu disek gandum atau nganggu susu kental Merkuk kutil Arab, Makanan kute wong Arab Nah orang Indonesia berarti digenti ber, beras Maka kalimat Kalimat tamer, kalimat khintah, kalimat syair dalam bahasa Arab Oleh Imam Syafi'i digenti kutu ahlil balad Apa kutu? Karena filosofinya sama Nabi di Sejaga itu pakai makanan pokok di daerah Mekah dan Medina Ngorak kok mentang-mentang anak Nabi itu Sang pikir, saudaka ikhormo ya Bukan lorong tunai Mbah, <tuh>. Nabi nak enak saudaka ikhormo jinan kak ikhormo Ya malah lorong tunai Bagaimana? Yang saya repot nak duit Nabi di Sejaga saudaka ya tentu pakai dinar Berarti saya ini saudaka lebih real, berupiah rupiah Rasulullah yang dinar itu serauhnya Ya kan? <tuh> dulu nabi setahu apa kayak apa dina kalau ngasih orang sekarang nggak ada nggak e, e, e. ada dina ya ribet kan nasi saya si, nggak mau terus nak sholat no masjid nabawi rumpung Indonesia nabi no masjid nabawi ya Rasulullah Tolan <laughs> malah tarap nggak ada nggak mikir ngaji usul vake nak esok ngaji rasa ketangkeman ngaji ben, ben ngerti ya mau misalnya nabi kum bangir ganteng merkurai ini pasti rasa keprih bangir <laughs> raihnya ini bangir ribet kan <laughs>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 khimar, termasuk nyansaw, ngakik ya no, hadiah Maria, kami lah, itu nabi yang kerasa pakai, itu menunjukkan ada hadiah sangka kafir, sehingga harbi boleh diterima buktinya nabi menerima hadiah dari orang kafir yang tidak harbi, lalu itu bahwa khimaron ba'dul mulu ki'ilaihi ahda waya sipulan Naleni soko nabi ala batnihi, ngikat soko nabi ala batnihi ngatasi <Sessizuk> perute nabi alhajar yang waduh Minal cuhi kronosu, ya tapi tidak selalu, peristiwa ini hanya terjadi di perang kontak, apa di perang kontak, tidak selalu Orang baca jajajah botok, cancang, cang Orang orang-orang darah ini, menikmati sufi, orang rugi-rugi Apa rugi, orang malah darah ini, bapaknya, iya anak ini dibar <tik> Yakin kayak ada ada orang tahu kan? Orang nggak taklum kan? Mu zaman itu seperti itu. Nabi melampaui niatnya. Dia mau peristiwa konde di kehidupan nyata malah Nabi ngabuhi imangan Bilal. Neng kehidupan normal Nabi malah ngasih makan Bilal Abu Re'ro. ahli Sufah kabeh udah harus ditanggung gajeng. Nabi. Jadi <tik> nana uang jadi Nabi lo terus bohong. Wong jelas wajah dakaa hilang. Pak Abu al, Na. Allah Nabi itu dikasih kekayaan. Akhirnya nabi sakit ngurumat hilal ammar suheb orang-orang sufa. Cuma pernah di peristiwa Honda itu nabi apa wayak syibu alat petnihil hajar min alju. Melihat nanti ahyaanan Nabi ahyaanan tidak selalu. Waktu itu tiatoh kali teman-teman diperingati sahabat nabi maka di hal hosea ini engkunjine in birobro khasana lartia kampung sebumi. Pada langit bumi semuanya siap jadi harta milik bajem nabi. Warwatnan matulin nabiwa balu gunung. Kira-kira gunung di antakuna yang tahun 2017 aku maring nabi udah banjir emas bahkan ketika melihat Nabi miskin gunung-gunung matur ya Rasulullah keluar setiap jadi emas yang menjadikan jenengan kaya apa mengkomosok ponagi hueng ikilah muro jibal cikal gitu woi mana dirusuk cantel itu muro wadetel cikal woi nafia gereka perso nah aku ya ronos nggak nawa nih aneh-aneh gitu seratus aku pengen woi nabi gunungnya ramai nak tuh kalo nggak gue sampai wah Wah, oh, nono ponong tirakat yo, nono sadawong tirakat yo, nono kolong nate teke icece wong, nak tiwoto ku suatu tetimas mo hargopengen, pek pek kong nih cece, so, nah masu tetimas tu mas, skape wokko, sakke wato nih kan ngit maiku yang berat shildas yeh, wah kanalana nono soba lagi nabi shalobowo, wah diwak salam nyukiluh, nabi cek nono soba nabi, allahuakain, allahu omongan allahu skerono punyanya. Nabi itu sedikit sekali ngendikan sing Allah wa, wa, Tapi bukan berarti sama sekali. Kadang yang ngendikan sing ringan ya. ya, sering tapi tidak selalu. Wah mesiru. Nabi juga sering ngendikan yang ringan-ringan. Kalau ketemu Umar, Umar wadi Anas, paham ya? Anas ikutan dalamin Nabi. Dia ade ya Umar. Pas Nabi itu lanteng gini Anas, an, ma itu eh, pas mati. Jenigan dhuher setiap ketemu merusih takor cem manom nasih deh deh cem natin apiom ngembar nona natahile tulanan manom ngangkang stowai eh gua abore lewetowah tuwa tulanan manom eh gu puto ta cile dan umure lagi empat belas gorora stes ati Iku eh gu teng tulanan manom to pre won tulanan manom anuare wa itu manom eh to pin tan goti mati di Lego nabi ku pas no umair pas nangis, perutku manu eh mati gitu. ya umair, maaf fa landuk her, manu umi pun mati noki tu sih isi, lago tiap ketemu umair naki takut, song saya gi ke de manu nai, ngendikan ciningan orang oh, wong nge ya, rap lewon begitu, ucaan nih mu, lago capek sa reku ya, cuma tua gitu. ya, tapi rapo apa niru caki gitu. <laughs> oh niru wae, no, niru wae pen. Ya kanca-kanca, nggih salam. lan nabi gawe kenyamanan nabi wa ali faiwu sesuatu menjadi nyaman kata sing ngene Quran niku wa Allah fabaina kulubihim orang dibikin apa nyaman ya mulane darane ulfah e, apa perkawinan itu harus mawa Rohmah ulfa ulfa ulfah, ulfah itu apa nyaman wa hmm. taala fulan bikin nyaman. sapa nabi ala syarafi iki kuno maknane mari aring mari nyaman ahlul syarafi ing wong sing ditemuliaan wa ibrimu lan mulia ana sapa nabi ahlul fadli ing wong sing duweni keagungan wa yamzahu lan yo kerso guyon sapa nabi nabi dia sering guyon Gua tidak ada kitab misi aku Nabi, gua tidak ada kuatah tentang guyonan ini apa kaji Nabi, sekarang kau lihat, ini guyon yang paling masyur gini, jadi guyon tapi walaya puluh ilahatkan guyon tapi rambut dunia, ini macam orang lain masyur ada orang sepuh, di kitab saya itu perempuan wong sepuh, wedok, seorang nabi maku, kalau saya ini mungkin jam 4 atau setengah 5 itu pamit ya Rasulullah mau pulang sekarang karena rumah saya jauh Nanti kalau saya kemalaman, nanti di jalan repot. Ya bayangkan dulu itu kan masih liar kan, masih padang sahara, enggak ada perkampungan. Maksudnya Nabi, tenang ya Mbah, kau tak silahkan ya anak nonton. Maksudnya tenang mau nanti diantar bibnin narkoh anaknya, unta. Ketika Simbah Tua tadi mau pulang, Nabi memerintahkan soal Cung, unta ini silahkan. Ya. ya unta tua, unta tua. Simbah tadi berada, Rasulullah Bukankah engkau tadi bilang sing tengkulah, mau sampai kira itu anak tua tapi Nabi itu, Mas Mbak tapi Nabi nggak nambah ini, orang-orang Nabi itu nanti Nabi menghentikan, Mbak, Mas Yotua itu untuk Akhirnya gueju-gueju baik. Ayo sini wayam zakwo Nabi itu guyon Tapi tidak bohong Nabi itu guyon Tapi tidak bohong Kalau aku darah niki ganteng Itu kan gak bocor nih Maksud hatiku corong bokmongan Ya lagi sini wayam zakwo nabi ya suka guyon Tapi wala ya kulu illah Hak konan orang cewek sopo nabi Iya hak kon kat suali seneng Hoyo hibukang hak engkak ta'ala obowo tala Warna ridho sapa obowo ini kak kalau nu nak masalah gujon itu masuk, yang kita parah dikata gujon, malah beberapa tokoh senani macam cop, cop itu gujonan guyonan mon dan PDI ane uang mesti mangkel, gak misalnya orang iso. tapi yo kalah, mono jembatan, jembatan, jembatan ngepas, jadi jenis jembatan kan ada sisi-sisi yang terbatas kan terus <tell> uh, di tengah ada wet asam sampai liwat, padahal jalannya ngepress orangnya mikir, diketok segera wipat wah, diketok segera minggir nggak bisa jalannya pas, nggak bisa minggir, tapi pas orangnya dibantai, Branca, ya liwat aja lho, kita lihat segera wipat asam aku orangnya gede sih ini kan ribet kita mau wet asam gede ya, sopok jadi nak tengah jembatan, naon wet asem, mobil mobilan beliwat yo liwat lagi dukul, ya tapi ngon tercepat, jadi ketok sih, mau ribet kan? cari yang beda, jual liwat wayung, liwat wayung, ngaco iswok, jadi naon wet asem, beli jadi mudi kecil, oh, nggak mantu ini santri ini kan yang kau talim, si mudi kafe talim ya, Pokoknya, saya santri tahu turun yang batang Padang tahun yuk, um, um, um, Wah, saya berarti ahli muka besi. Meninggal, gue ya, copo mana? Antri, wah, kiri wong. Wah,